Sekarang kau kelihatan sempurna. Kau mirip sekali dengan boneka Raja Stani. Benar, Dokter Nandini. Eh, eh. eh, kenapa dilepas? dokter Nandini selama ini aku sudah bersabar menghadapi amarahmu tapi aku tidak terima kalau ditampar <tuh> <tuh> tamparan pertama karena membuatku memakai mantika tanpa kau tahu apa artinya di mata masyarakat kedua karena menyentuh peninggalan ibuku tanpa tahu nilainya Dalam kehidupanku, seharusnya kau kutampar lagi Karena kau sudah lupa bahwa kau tidak punya tempat Baik di rumah ini, ataupun dalam kehidupanku Sudahlah, kau tidak perlu bersikap berlebihan Dosaku. Apa salahku? Itu hanya perhiasan sederhana. sekedar harapan. perhiasan. Sebutannya adalah mangtika. Hanya suami yang berhak menghiasi istrinya dengan ini. Ini adalah tanda wanita yang menikah. Jika mangtika adalah tanda bagi wanita yang menikah. Dan kau memilikinya. Maka itu artinya kau sudah menikah. Jawab. Jawab Nandini. Apa kau dari mana saja? Aku mencarimu kemana-mana. Aku, aku ada urusan. Semua berjalan dengan lancar sudah berusaha keras demi pernikahan ini pernikahan juga berjalan lancar harusnya dia gembira kenapa karena kau sudah lupa kau tidak punya tempat di rumah ini ataupun dalam kehidupanku jauh kenapa kau menguap polisi kenapa kau mau membungkam mereka jawab apa tujuannya jawab Ibu mengira ini rencana dewa tapi tidak pemuda payah itulah yang merencanakannya mengenaliku walaupun aku dekatmu tadi apa yang akan kau katakan jika tadi kau mengenaliku dan dari caraku mendekatimu Sama menemukan koin akan menguasai pasangannya. Aku yakin kau senang kalau seperti itu, ya kan? Ayah, kita harus bicara. Ah, iya Ada apa? Pas sekawat. Upacara pernikahan hampir selesai. Tapi kau belum memenuhi semua permintaan Kami. Aku ingatkan padamu, aku tidak ingin bertanggung jawab Atas akibat dan jika kau tidak memenuhi permintaan kami Ketemu! Hei, ternyata cincin berlian! Agar pernikahan ini dilangsungkan Tapi jangan lupa Jika pernikahan ini berdasarkan beberapa janji Janji yang dibuat prema pada Sudah Bahwa dia akan bersamanya sepanjang hidupnya Dia akan menjaga dan menyayanginya Kami akan penuhi permintaanmu Tapi kau, kau tepatilah janjimu Mobilnya akan datang Dan sudah pergi naik mobil baru ...nya sibuk. Cukup! Berhenti! Hentikan semuanya Masa kawan, mobil adalah nomor satu dalam daftar permintaan yang aku berikan padamu Liner dan TV itu sudah ada semuanya, tapi jika mobilnya tidak ada, akan terjadi masalah yang sangat besar. Mempelai wanita ke rumah suaminya dengan menggunakan mobil baru, jika tidak. Sampai ada masalah Dalam pernikahan Sudah gara-gara Nandini Lihat saja Aku tidak akan ngampuninya. Ayo bangun Ayah kenapa buru-buru Pernikahan sudah selesai mobil akan datang Aku tidak bisa meninggalkan Sudah Diam Tutup mulutmu Aku yang sudah mengajarimu berjalan dan juga bicara, sekarang kau sok untuk mengajariku. Ayo cepat bangun. Ayo bangun. Kita pergi. Santalia, kau lupa Jika pernikahan adalah hal sakral Ini hari besar bagi wanita Dan ada tradisinya Jangan pernah membuat masalah Yang tidak ada sangkut pautnya Berani sekali kamu permalukan aku Apa aku berbuat dosa Jika aku minta mahar dari keluargamu Dia adalah putraku Aku berhak atas dirinya Tidak, kau tidak berhak atas putramu Hakmu memastikan Agar putramu Suatu saat akan merawatmu Di usia tua Menantumulah yang akan merawatmu Kau tidak bisa meminta uang Dari keluarga mempelai wanita Apa kau bilang? Kau sudah mengingkari janjimu Bukan seperti itu maksudku Kami hormat kepadamu Kami menyerahkan putri kami Kami menghormati keluargamu Sudah seharusnya Kau balas menghormati kami, menyayangi kami dan menunjukkan perhatian Itu saja Maksudmu, aku harus memohon padamu Atau aku harus mengirimkan ucapan terima kasih kepadamu Tidak Pernikahan ini tidak akan terjadi Walaupun kami mendapatkan mobil darimu Mau sudah datang? Ayah, jangan marah. Mobilnya sudah datang, bisa kita bawa. Sudah dengar, Pak. Sontalia, kau yang rugi jika kita hentikan pernikahan semua bingkisan. Baiklah, baiklah Preval. Jika kau memaksa. Pak Segerat, persiapkan upacara perlepasan. Baik. Misalkan karena pernikahan sudah tidak batal. Siapa yang berani memerintah kami? Dia itu adalah putraku. Dia ayah dari bayi yang dikandung oleh Sida